Krisis alam liar semakin buruk pada beberapa tahun terakhir. Kerusakan ekosistem dan makin tingginya ancaman kepunahan banyak spesies, didorong oleh meningkatnya kebutuhan pangan dan obat tradisional, yang terutama disebabkan oleh perang dan konflik lokal, serta meluasnya perdagangan legal dan ilegal. Situasi yang didefinisikan oleh para ilmuwan sebagai meluasnya eksploitasi alam tak berkelanjutan, terutama menjadi perhatian di pedesaan tropis. Keragaman hayati juga terancam seiring dengan menyusutnya habitat alami dan pertumbuhan penduduk. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pihak berwenang Malaysia telah menyita sejumlah si besar bagian tubuh hewan yang diperdagangkan, termasuk gading gajah, cula badak, sisik terenggiling, dan tulang harimau, senilai sekitar 17,9 juta US dollar atau 268 miliar. Pihak berwenang menemukan sekitar enam ton gading gajah dan bagian hewan lainnya di pelabuhan Barat di negara bagian Selangor. Direktur Jenderal Bea Cukai Malaysia pada tanggal 18 Juli 2022 lalu mengatakan bagian-bagian hewan itu diperkirakan dikirim dari Afrika. beacukai Cukai Malaysia membagikan foto yang menunjukkan tumpukan gading dan bagian tubuh hewan lainnya termasuk tengkorak hewan dan perhiasan yang tampaknya terbuat dari gading. Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara Asia Tenggara yang diidentifikasi oleh para konservasionis sebagai titik transit utama bagi satwa liar yang terancam punah yang diperdagangkan secara ilegal yang sedang dalam perjalanan ke negara-negara Asia lainnya, sebagian besar Cina. Banyak dari bagian hewan ini seperti tulang singa, digunakan untuk obat-obatan tradisional. Trenggiling yang merupakan insektivora tertutup sisik seukuran kucing rumahan, sangat dihargai karena daging dan sisiknya dianggap sebagai makanan lezat dan berharga dalam pengobatan tradisional. Hewan ini terus diburu hingga tersisa sangat sedikit. Pada 2020 lalu, Pemerintah Cina menghapus sisik tergiling dari daftar bahan yang disetujui, yang digunakan dalam pengobatan tradisional Cina, sebuah langkah yang digambarkan oleh para juru kampanye, sebagai langkah penting untuk menyelamatkan mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Sebuah analisis dari studi baru menunjukkan kepunahan massal satwa liar di bumi berlangsung semakin cepat. Ilmuwan memperingatkan ini kemungkinan menjadi sinyal titik kritis bagi runtuhnya peradaban. Lebih dari 500 spesies hewan darah ditemukan berada di ambang kepunahan dan kemungkinan akan hilang dalam 20 tahun mendatang. Sebagai perbandingan, jumlah spesies yang sama telah hilang selama sepanjang abad terakhir. Hilangnya spesies tersebut tanpa adanya perusakan alam oleh manusia. Bahkan menurut ilmuwan, tingkat kepunahan ini akan memakan waktu selama ribuan tahun.